Oke, okay, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, sah, setia, budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, teman-teman. Viewer, teman-teman. Sukereber dari Sabang sampai Merauke, dari dalam hingga luar negeri, dari Indonesia hingga mancanegara. Oke, okay, alhamdulillah, malam ini yang bisa hadir lagi di layar ponsel, teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan kabar baik selalu menjadi milik kita semua lofuma, amin, yerbala, lamin, geng. oke malam ini aku ada di lokasi yang sama tadi dengan geding misteri ya teman teman dan juga ada tadi siapa kegawa kelu misteri ya teman teman dan tadi sempat aku lihat ada tuyul ya teman teman dan aku penasaran sebenarnya hari ini aku sepinginnya libur teman teman ya tapi karena Tadi aku juga lihat tuyul dan aku udah beberapa hari, beberapa kali pengen dapetin tuyul geng. Dan kita coba di sini gas teman-teman. Mudah-mudahan malam ini aku dapetin tuyulnya. Gue mau bawa pulang geng. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sohli sodri wayah sirli amri wakhlul udah tamilisya niyef kohu koli. Sirullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sirullah, zatullah sifatullah illallah Muhammad Rasulullah sir zat sifat wujud sir zat sifat wujud sir zat sifat wujud oke okay, teman-teman jadi inna Teman-teman yang udah hadir 50 orang Terima kasih assalamualaikum is number one Siapa diantara teman-teman yang berhak mendapatkan piring cantik dari Bonto TV Oke okay? is number one ada Ahmad Tohari Selamat anda berhak mendapatkan piring cantik dari Bonto TV ya Terima kasih hadirnya Kemudian juga ada Enal Makassar Halo selamat malam mas Enal thank you anda berhak mendapatkan lepek cantik dari Bontot TV Kemudian yang ketiga ada Petualang Rowo Terima kasih Anda berhak mendapatkan sendok cantik dari Bontot TV Terima kasih Oke kemudian ada Mika Rosandi Yayat Uyat, Ahmad Wai Sakhar Gending Misteri Oke teman-teman Pemenang 1, 2, 3 sudah Inyong absen di malam hari ini Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat Oke ya teman-teman Kemudian ada Ian Duki, Dukista Papik Bonto terima kasih ada Arifin Faizal Kang J terima kasih kemudian juga ada juga perjalanan ekspedisi Ani Mulyadi hadir rasa terima kasih Ahmad Tohari S, terima kasih Rusyanti terima kasih Gawe Yuyu Gawa yu orang aku gawa duit gk Gawa duit lima ngew doyan nampor ya geng Soalnya tadi duitnya pada ijo-ijo Tapi nyong orang sing ijo-ijo geng Oke okay, tak bedot karo geng kok geng gelat okay. geng Oke kepuk baik wis teman-teman Oke okay, naik bot selamat malam terima kasih Bantu seratus bantu share nya Bunda Nova assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada Masuki Pojok Puji Arti kemudian Kemudian Gendis Rani, halo. Selamat malam, Teddy. Sekedar hobi, terima kasih. Ada siapa lagi yang belum nyong Ibu Sarwini hadir. Terima kasih. Assalamualaikum hadirnya. Thank you. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih. Yang udah pada hadir, teman-teman. Yang udah pada hadir, thank you. Kemudian ada siapa lagi, teman-teman? Ada siapa lagi? Ada sekedar hobi Bu Sarwina Assalamualaikum Amelia Putih Lumajang hadir Mila Karmila Aman Taqsi Pujiarti Kensia terima kasih Pombing Jember Dukista Oke semuanya kalian luar biasa geng biar-biang biasa-biasa enyong aja Oke yang mulai masuk lokasi ya teman-teman Bantu doanya oke bismillahirrahmanirrahim Cek gambar cek sinyal cek suara cek audio teman-teman kita mau lerdupin sedikit karena ini bukan acara sepak bola ini juga bukan acara konser Ini bukan acara tinju ya teman-teman Misteri penuh dengan remang-remang ya teman-teman Oke okay. Dan di depannya ada sebuah piti geng Ini piti itu bahasa Jawa ya Bahasa Indonesia nya apa ini <laughs> Apa ini suka dibawain tuyul <laughs> Oke okay, nanti tak bawain ini geng Tak mintain duit, Allah kuakwar, pedus. Ina lilaya, analuene wa asem, analuene geng. Dianto Cipas di saat malam. Ngerti lu apa binatang berkaki seribu. Ini salah satu binatang yang inyong takutin geng, selain ular. <gif> Oke okay, teman-teman, aku cari tuyul geng. Bener aku penasaran banget sama sosok tuyul geng. Besek, ini besek. <gif> Piti lah bread. Tak wada duit, mengkotak pancing karo duit ya bread. Oke okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Siapapun kalian yang ada di sini setan belek, setan keter setan timbil, gendro, ewe, gombel bantu teman-teman padatin yang punya Indi Home Indomie Indokores Indosemen Sir zat sifat wujud Assalamualaikum ya khodamul khodam ya khodamuruk ya ri jalul Oke okay, temen aku di mana nih Kang sebentar Kayaknya nggak kesini deh Gawakelu sebentar, suaranya dari sebelah sini, geng Assalamualaikum. Syrollah, satu lah sifatulah wujudulah. Tak pancing karena duit ya, wak Tapi duitku sebentar Tak nyetung duit dulu. Allahakbar. Stopin aja. Tujuh mas di rumah kita gold, ya. Aku tak nyetung duit di situ, teman-teman. Karena youtuber belum gajian mungkin yang duitnya apa, recehnya, <laughs> ya, duit apa recehan ya geng ya alo nggak ada duit apa ora bread sebentar bread mancing iwak Empalnya iwak mancing duit karone duit ya teman-teman oke okay. karena youtubernya belum gaji ya yang tak hitung dulu teman-teman guys ya oke up seratus anetiu terima kasih <laughs> ada mbak yaya oke okay, selamat malam bantu seratus geng kita ngitung duit dulu teman-teman barangkali doyan ya duitnya ini geng 1 2 berapa ini? 10.000 ribu. 20.000 ribu ya geng. 20.000 ribu, 30.000 ribu. 30 ditambah 20 berapa? 100. 100.000 ya 30 tambah 20 100.000 oke. Oke 100.000 5 oke. Okay. Duitnya sing abang digawa gending. <laughs> ya kayak duitnya gending lah duit duitnya nyong lah. Ah, duitnya tuyul ya. Gajian rolas juta, amin tembelek, doanya sekedar obi, terima kasih, amin doanya mudah-mudahan dijabal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, aku punya duit seratus ribu ya teman-teman. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Oke, mm. ini tiga ribu sama 20 ya. Ini, mudah-mudahan doyan duit nyong. Kalau nggak doyan nggak apa-apa nanti buat pulang nanti buat beli nasi goreng ya teman-teman. Harapan aku bisa live di di Pati ya teman-teman rumah sakit Tayu tapi duitnya seratus ribu geng ah mungkin nggak bisa ikut ya teman-teman aduh mudah-mudahan sih nemu nemu duit di sini teman-teman bisa ikut live di rumah sakit Tayu teman-teman bantu doanya teman-teman bantu doanya ya geng ya mudah-mudahan yang bisa nusul temen nyong yang mungkin udah pasti berangkat. Mungkin ada gending misteri ya. Ada sama Kang Lensa teman-teman. Mudah-mudahan bontot TV juga ada rezeki. Amin ya Rabbul Alamin. Dan tidak menutup, tidak menutup kemungkinan teman-teman. Yang mau donasi silahkan teman-teman. Ada di kolom deskripsi ya geng. Jadi silahkan. Yang punya rezeki berlebih teman-teman. Oke bismillahirrahmanirrahim fokus ya geng. Tuh yul nyong deh duit satu ke yul yul yul yul yul. Dan teman-teman saya minta Allahuakbar lep-lep abudan inna Kiliran Giliran inyong mangkat Arab udan astagfirullahaladzim Bantu doanya wak Bantu doanya Oke mudah-mudahan bisa nyusul Gending misteri ya Yang udah pesen tiket ke rumah sakit tayu teman-teman Oke mudah-mudahan bontot tv Punya bisa rezeki nanti nusul Kang Gending oke siap Assalamualaikum Kok suaranya udah nggak kedengeran geng Suaranya udah kedengaran Gending Misteri hadir. Bantu Gending Misteri monitor ini kegawaknya lu udah enggak ada suaranya. aduk salah jalur wedus. Monitor, geng. Kegawaknya lu al cim. Suara-suara ora di duit. Suaranya mana? assalamualaikum Aku cari dulu temenin nyong geng. Oke, udah 10 menit ya geng nyong sapa-sapa teman-teman. Oke, nyong mulai masuk lokasi. Astaghfirullah, robbal abbar Astaghfirullah, minah rohot tooya. Robbi Ilman nafia. Brett monitor. Brett monitor. Brett teman-teman. Assalamualaikum ya kodamul kodam ya khodamuru. Kang Gending monitor di sini teman-teman Halo kawannya kenok mau kamacai cing benar mau coba teman-teman Aku minta salah satu moderator masuk di kegawa Kelu lokasinya sebelah mana geng lokasinya sebelah mana geng Betul di sini tapi belum kelihatan senternya Wak. Oke Bang Gending jere baterai tag Iya ini yang masukkan temennya -temen. Ada stopil ojim inalahi lagi, serulah satu, la sifatul la wujudul la falul la nita oke ya betul kegawa gawakelu. Assalamualaikum kang Jenengannya kegawa ke Kegawa Ke assalamualaikum tadi nyung liat masih ada cahaya di sini. Teman-teman ilang maringin dinya apa, bread. Oke teman-teman bantu-bantu like-nya Wak Assalamualaikum Bantu like-nya teman-teman Ya hodamul hodam Ya hodamuruh Ngubur-bur tuyul apa bret Kantanya tepar Bret Innalilailah Kau lawala kuatai lepila <tuh> Gie sina luas banget padahal lo bret Oke nyongcek dulu parkirannya ya Brad. Nyong Nyongcek dulu parkiran Oke motornya aman apa ya Allahu akbar, ora oh, sita bread, apa ya bread, cahaya apa ki bread, cahaya apa bread, kan, inilahi, subhanallah, subhanallah, subhanallah, wis ketemu kamerane neh bread, maring emarin di keh bread, wong di bread, monitor teman-teman yang ada di kegawa kelo saya minta tadi kepriwec cerita nih keh, hose maring di hose, hose, hose, jenenge sapa maning yong urung sempat kenalan nih ya, bread. Aduh, wedus tembelak lancung, monitor, bread gending, ya alhamdulillah, manjolo pelik keprime, manjolo pelik bread niki, ceritane ke keprime anak gapek kang, kang gending di sini udah pulang lokasi apa belum itu, kang kegawa kelu monitor bread yang ditimbang toh, ini kok kameranya di sini sendirian, halo, halo, ini kameranya di sini sendirian, pak, tadi keprime, tadi kepriwek kerasukan tuyul kerasukan tuyul subhanallah subhanallah kerasukan tuyul mari di gebet oke teman-teman kita cari barang-barang dulu teman-teman kita cari barang-barang dulu oke geng kita cari barang-barang ini belum tak take offin teman-teman nanti lanjut di Bonto tv ya yang di kegawa kelo teman-teman saya minta nanti lanjut di Bonto tv kita cari dulu sebentar sebelum sampai ketemu teman-teman oke assalamualaikum Kang Jenengnya siapa kegawa kayak Lu Bed monitor monitor ini nggak belum kenalan soale Jenengannya siapa tak celuk bed kepenak lurus lurus bantu doanya oke Usman terima kasih Jenengannya siapa nyong orang ngerti bed Bang Ipe oke Bang Ipe lu di mana bed kerasukan tuyul inalilai kerasukan tuyul yang di posisi terakhir bikin yang kene ya. Oke, teman-teman posisi terakhir di sini oke. Tuyul bisa merasuki. Stop dulu, Oke, terima kasih. Namanya IP. Oke, siap teman-teman. Pasukan Bontot TV semuanya bantu doa. Pasukan Bontot TV bantu doa. Aku baru mau ketemu tuyul. Ini malah udah merasuki ya. Setan apa yang merasukimu? Innalillahi. Yol, doyol. Apa njaluk duitnya tuh? Yul apa perlu yang kiki bread? kilas. Selamat malam. Stop ilham. Oke teman-teman, teman-teman, geng, -teman, geng, geng, geng. Sebentar, sebentar. Kita, kita di posisi terakhir dulu. Hilangnya gimana ceritanya? Bread sebentar. Posisi terakhir tadi, teman-teman sebentar. Tadi aku nemuin di sebelah sini ya. Oke sebentar geng, sebentar pasukan Bonto TV sabar dulu. Pasukan Bonto TV saya minta sabar dulu karena ini saya menyangkut ke kehilangan orang ya. Nah tadi hilang di sini teman-teman. Terus hilangnya, lari kemana geng? Maju gara-gara ambil uang? Oh ceritanya dia ambil duit tuyul. innalillahi bang Ipe, bang Ipe, Rika jauh duit tuyul sih ya. Penjorangan Rika bang Ipe. Oke, Novel, Terima kasih hadinya. Oke, teman-teman. Biarin yang fokus ya, geng. Mohon maaf, geng. Biarin yang fokus. Ini tak take offin dulu punya kegawaknya lu, teman-teman. Saya minta masuk di Bonto TV ya, geng. Oke. Saya minta yang mau masih lanjut. Cari pencarian Bang IP Katanya dirasuki tuyul. Oke. Masuk di Bonto TV langsung. Kita tunggu langsung ya, teman-teman. Yang mau komen di Bonto TV. Saya minta bantu sukerep dulu, teman-teman. Karena di Bonto TV kalau belum sukerep, belum bisa komen. Oke, ya, teman-teman. pasukan Kegawakelu pasukan Gending Misteri Kita cari bang IP Namanya IP geng oke Masuk di Bontot TV oke terima kasih Ini Nyongi. Tim Panto saya minta masuk Ini Kang Gending tak. Ini kamera terjujurnya Kang Gending ya Tim Panto ya teman-teman oke Makasih dari pasukan Dari apa namanya Kegawakelu ya Jangan lupa tinggalkan jejaknya untuk teman-teman semua. Bantu subscribe teman-teman Oke masuk di Bontot TV oke terima kasih dari pasukan Kegawakelu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke Jangan lupa tinggalkan jejaknya dan juga masuk di Bontot TV. Oke, terima kasih. Mohon maaf tak cari dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku tekan dulu. Tekan dulu sampai, sampai. Bang Tria nanti suruh masuk ini ya, sambil kamera. Oke, siap. Betan apa yang merasukimu. Oke, ini udah ada tim yang untuk ngambil kamera ya, teman-teman. Belum ada di sini apa, Bred? Bosek? Iya, Oke, oke. Oke. Rikat, ini ke maringan nyong, Golot mari teman-teman. Yang masih cari tadi terakhir Oke, okay. welcome channel yang baru masuk, teman-teman. Saya minta bantu doanya. Oke, okay. assalamualaikum. Salam kenal. Yang mungkin baru masuk dari, dari Kegawa Kelu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, tadi di sini ya teman-teman. Yul. Tuh Yul. Teg Bopong, tegabali sih ngarep. Jaluk duitnya tuh linyong, geng. Oke, bantu doanya teman, -teman. Kita buka teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah. Zatullah. Sifatullah. Wujudullah. Afalullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah salamun kaulamira berwamta zulya mayual mundrimun sir zat sifat wujud tuyul botak mikirnya merupakan cita kepalanya yakin sumpah tek cita kepalanya sumpah yul Rika belum tahu ini yang bontot TV ya pocong betek panggul apa maning Rika tuyul sing cilik ya bret pocong betek panggul waktu apa maning tuyul ya geng oke terima kasih yang baru masuk terima kasih thank you Namanya Rivaldo inailahi. Namanya Rivaldo gaul, teman. Bantu 500, geng. Saya yakin bisa sebentar aku ini perlu. Allah Akbar. Ke siapa? Kaget. menung siapa demit sebentar, geng. Inyong tadi juga belum kenalan, geng, sebentar. menung siapa demit sebentar, wak. Sebentar, teman-teman gambar cek sinyal. ini ada pasukan kegawa kayak lu nggak ini hostnya betul apa bukan yang belum kenalan host bread soalnya bread assalamualaikum sebentar subhanallah ini menungsa apa demi bread ini menungsa apa demi temenan oke okay, yang majuin berat ini yang sumpah sebentar ala kepaduk ini lagi kepadok ala biung ala buset menungsa jiren subhanallah assalamualaikum eh sadarkan kacar kang Duitnya tidak nih duitnya dikang duitnya dikang mau saya mana mau saya eh? mana tuh duit Uang saya mana jualan beres sebentar beres sebentar ini yang karena belum kenalan ya <tuk> yang belum kenal ini betul Jose apa betul Brad <tuk> kayaknya benar oke teman-teman kita bantu kita bantu teman-teman netralisir dulu teman-teman ya dia kerasukan tuyulnya Wak betul bantu 500 saya yakin bisa Wak bantu 500 saya yakin bisa teman-teman tinggal nyong saya tuyul ya Allah Allah Tim, tim, tim masuk, tim masuk, tim masuk, tim, tim, masuk, tim, tim masuk. oke. Istighfar, istighfar, istighfar. La ilaha illallah. kok suruh lah? Ya Oke, okay. kita suruh duduk dulu. Brad gitu. Allah, Allah Ya komisi uh, Ya komisi. Allah. Prime uh, nah. oh, ya. ya. yeah, hey. oke. Teman-teman. Teman-teman itu udah sama tim ya oke nyong tinggal cari balas dendam tuyul kita banting mengukir junjung bread merasuki teman eh duitnya ke kayak duitnya miki bread bantu 500 bisa bread oke siap Ini tegal lalu saat malam bantu 500 saya yakin bisa teman-teman saya minta bantu upnya lima ratus nyong tidak minta emas dan permata geng saya minta bantu share bantu like nya teman-teman saya yakin teman-teman semua punya jempol oke ya geng saya yakin teman-teman semua Allah akbar subhanallah walhamdulillah, alhamdulillah wala walau akbar oke kita mulai fokus teman-teman. Aku mau cari tujuhnya. Tadi yang ngerjain teman-teman ini nyong. Oke okay, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah. Suatullah. Sifatullah. Wujudullah. Afalullah. La ilaha illallah muqamada rasulullah. Salamun kaulami rabirohim. Wa minta zulyaumayu wal Sir. Sat. Sifat. Wujud. Innalilahi. Ada yang ketawa. Subhanallah. Innalilahi. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, cek sinyal, cek gambar, cek suara Bantu padatin Wak, bantu padatin Wak Apa itu yang nongkrong di atas makam Wak Bantu padatin kawan-kawan Saya minta bantu 500, saya yakin bisa Bismillahirrahmanirrahim kul min Oke teman-teman pasukan Bonto TV yang baru hadir teman-teman yang mungkin belum belum belum subscribe teman channel Nyong bantu yang mau komen bantu subscribe nya dulu teman-teman lihat ini tuyulnya ini betul nggak ini Allahu akbar liatin geng lihat Nuril Bantu padatin, Pak. Innalillahi subhanallah matanya hitam, matanya hitam, Bret. Oke. Okay. Kita coba pancing dia, suka lari-lari, teman-teman. Dia suka lari-lari. Kita pancing duit dulu, Pak. Dia lagi mainin apa, geng? Kayak kayak nenyot. Kayak ngenyot dot, Pak. Subhanallah. Assalamualaikum sebentar kita ajak ngobrol dulu kita ajak ngobrol dulu teman-teman. bantu upnya saya minta 600 geng saya minta 600 geng bantu upnya like-nya teman-teman innalilahi Astagfirullahaladzim subhanallah dia megang duit juga wak ibu Sarwini Selamat malam dia megang duit juga teman-teman lihatin kita mintain duitnya ya teman-teman kita mintain duitnya saya minta bantu salurkan energi positif kalian wak ngejempol-jempol jempol apa duit sebentar masih kamu placer jempol apa duit wak oke saya minta bantu nya teman-teman. Aku tidak minta emas dan permata, geng. Bantu nya geng. Bantu nya teman-teman, ya. Allahuakbar. Itu kalau bawa duit, tak jiot yakin, bret. Biar nyong bisa ikut nusul gending misteri. Maring rumah sakit tayu, bret. Tuyul. Oh, duit apa uduh, sih? Dengi pasan kayak ngemet jempol. Oke, tak geledah, bret. Tak udhani, ya, bret. Tak udhani, bret, nyong. Biar bisa nyong. Maring rumah sakit tayu. Oke, siap. Mudah-mudahan dia bawa duit banyak Oke okay, teman-teman Saya minta bantu 600 saya yakin bisa bantu 50 lagi geng Innalillahi, Subhanallah matanya abang Eh matanya ireng Kita coba majuin lagi teman-teman Cek gambar pak. Cek gambar Cek gambar pak. Cek gambar Cek sinyal cek suara Aduh blur Blur Oke Yul tuh sebentar Tuh yul Duitnya gak nyongbae Gak sangunyok enggak sanggunya eksplor maring rumah sakit tayu ya oke Allah khabar soalnya orang ada duit orang ada sangu orang ada Sangune ya oke manjalo feliz malam terima kasih oke duitnya enggak ngomong baik eh gila-gelo gila-gelo -gila -gila tampiling Rika tadi masukin subhanallah ngomoti jempol deneng tuyulet tua bret innalilai tuyulet tua bret oke bret saya minta bantu jempolnya get saya minta bantu jempolnya teman-teman saya minta bantu 600 kita coba diketin lagi lebih dikit lagi teman-teman 30 cm wa. saya minta 600 saya saya yakin bisa geng assalamualaikum yul Hai duitnya ngomong aja yul iya nyong orang-orang tahu ketemu tuh yul oke ya Allah udah nggak ada duit jaring bet oh duitnya neng kaya mau ya bet Mas, orang nggak ada duit wedus duitnya nang di Nang ke gawake lu mau ya karo gending ya duitnya sudah jaluk ya orang gawa duit ternyata dia orang gawa duit wedus koto yulmi miskin ya nyantak duit bayi koto yulmi miskin ya ngene ngene merek ya ngene tak wei duit ya tak wei duit tak wei duit kok kan mata duitan tak wei lima ngewo gelam eh ngerti lima ngewo bet waduh lima ribu mau enggak Enggak mau, ya udah naikin sepuluh ribu, sepuluh ribu ya, sepuluh ribu tak cek, dompetnya, eh, Allah wabar, sepuluh ribu orang gendam, astobiologi, Allah wabar aja wewew, anjung aja SMS nyong pet, mau duitnya obat tiru yang kegawa kayak lu udah nih, ya, kayak banting terbanting, mau nyuruh temennya nyong oke teman-teman, tak baik sepuluh ribu kau maju, ngegarap kamera ya setuju nggak bread bantu kunci aduk ya dia ngejalan ngejalan mau terima kasih hadirnya takwe sepolewu keng gotoku apa rokok ngomacikan erika gelembok sepolewu kia ah orang gelem gelem yang ada kweh takwe sepolewu ri kang ada deleng katoken deleng udah poran deleng katoken jajal ala biung ala menek ya lo temenan ringkrim bread ya lo manuke dening anak manuke bread innalillahi Innalillahi subhanallah, Inyong mau kesuh maring Rika, aku mau marah sama kamu malah jadi kepengen guyu. Gue kantong menyane gede temen ya Allah, sumpah aku tuh tadi kepengen nempiling, gue yakin ndak saya gundul. Aku... Allah, gue para parana duduk. Oke, bantu 800 betyong coba cek kantong menyane temenan. Innalillahi, aku tadi tuh pengen marah sama kamu, tapi lihat kantong menyanyi, kamu malah nyong jadi ketawa yakin. Inali lagi sepuluh ribu tambah nih ya. Kita nunggu tuh celebak boleh kok. Iya neng. Allah, ada kalau jentik bayen. Allah akbar liatin kepalanya stopil aja. Mata duiten banget panjen. Sepuluh ribu kayak gelem kayak tuyule. Tuyul miskin panjen. Mau duitnya abang abang. Sepuluh ribu gelem rika. Ya lo punya nih. Allah kandung menyane. Sebenar Allah wakbar. Ya Allah bantu lima puluh maning saya yakin bisa bread. Oke tak kasih duit sepuluh ribu ini. Tak kasih sepuluh ribu karena sudah berdiri ya. Oke nyong nyong orang oh nyong ora sih marah, bread, nyong ora sih marah, kayak tuyul kayak lucu kayak, matanya ireng, ya lo, kepalanya botak, keplek dah ya, bread, ngotolanan ya, oke bantu 50 lagi saya yakin bisa, bread, kasih sepuluh ribu, oke siap, tak kasih sepuluh ribu karena kamu sudah menepati janjinya, Sepuluh, ribu gilem ya, gilem, Ya, Allah kuakbar, kenang geluduk, kayak teman, kenang geluduk, weh. ngadeg ngadek sepuluh ya ngadek Goli Nampani ngadek lihat goyang-goyang dasik eh mando-mando ngerti mando porak ya Allah tuya gaul ba nge-nyoti nge jemput oke okay, sep bantu 800 yakin bantu 800 nyong maju temenan Pak ba. bantu 800 seribu tak liatin mukane ke seribu tak liatin mukanya kepalanya langsung seribu bret 800 tak berduitnya oke okay, terima kasih yang udah hadir Bantu leknya, Wak. Saya minta bantu leknya tembusin 500, teman-teman. Saya minta bantu leknya. Nyong tidak minta emas dan remata. Iya, manja banget. Kue kantong mah gede, teman kok. Oke, okay, 800, Brett. 800 kita maju, teman-teman. Bantu 800 kita maju. Saya yakin bisa, Wak. Halo. Rika tak banting, nungko malah. Oke. Kocong, betak, banting. Kok apa mani Rika, yuk? Ya, tepulai ucoyan, ya. Oke. Kok keliru satu sewa ini, Ya Allah, kesuburan bok, kesuburan. Oh. Ya Allah, masuk dong. Dua duit, dua duit sepulau lewo. Gue seneng banget man. Kalau terima kasih man, jatengju langsung di, langsung dilironi sepuluh sepulau Dua satu dolar. Alao awas bok tiba. Gak disin. Uh, urungkon lunga, urungkon lunga. Kalau disin sepulau langsung dilirus satu dolar Singapura. Berarti sama dengan sebelas ribu. Oke, okay. nyong masih untung seribu perak yang masih untung seribu perak bret kalau akbar kalau akbar mudah-mudahan yang badi ya bret mau kasih nyawer maning monggo bret yang modal sepuluh ribu wis oli sebelas ribu ya geng oke bantu seribu bret doyol doyol aku yakin kepengen tergedak sumpah oke be ya terbanting banting kata menan aduh teg banting teman-teman oke bantu seribu bread saya minta bantu seribu bread aloh akbar duit yang kodolanan baik ya aloh astagfirullahaladzim duit sepuluh kesenangan aduh ini yang singkrogi sepuluh eh nyong yang badi sewa rapapa siap Nyong yang teg banting teman-teman oke bantu seribu geng Nyong maju teman-teman aloh akbar lah ilah ilah lo duit sepuluh orang ngerti duit jika ini ngerti ini abang-abang ya dia itu tuyul itu nggak nggak tahu nominal ya teman-teman tuyul itu nggak tahu nominalnya berapa yang penting dia taunya mungkin warna merah ya dari bos ya itu merah sepuluh ribu seneng banget teman-teman lihat seneng banget ya allah allah agar oke yang majuin ya teman-teman yang majuin bantu seribu saya yakin bisa 100 lagi teman-teman aku tuh mau marah karena kamu tadi yo alo 10 ado 10 HKS ya kurang momoe ya Allah 10 HKS si pirah berarti sewo lo bolula sebu bolula yul mak momoe mau nyokong enggak buat tuyulnya mbak momoe ya Allah laka kan sumpah mbak momoe mau ngasih buat tuyulnya berapa ini ya alo langsung duitnya -duit itu duitnya langsung disembunyiin, berarti dia minta lagi Astagfirullahaladzim tuyulapa inna lila ila allahu halo, nyaluk maning oke siap tak banting, tak junjung ini kak, nyaluki duit banyak, besi nyawer 10 dolar toko rekan jaluk duit nyong, banyak lah nyong sing tekor mengko bantu kunci pak. Ba. bantu kunci pak. Ba. Ba. oke okay. Bantu seribu, saya yakin bisa geng Saya minta lima puluh lagi teman-teman. Saya minta lima puluh lagi. Stabil aja. Satcita kepala nih bre. Satcita. Alu, dia patuh keng. Alu. Ya alu, mengkilap banget bre. Alu ih. Ini yang kelihatan nih bu, ah. Ini neng gonjeng ini. Eh. Ini keleketan ketannya, bu. Lambangan, lambangan, lambangan. Tukar, tukar. Oke, Brad, sebentar, Brad. Sebentar, Brad, sebentar. Sebentar, sebentar. Oke, malah. Malah lambangan. Ternyata dia pegang duit. Hijau, Brad. 50 ribuan, Brad. Bantu 20 maning, teman-teman. Kita syuting duitnya. Dia punya duit lagi, Wak. Sumpah, Wak. Sumpah. Ah, Nyong dikadalin. Nyu di kada yang kipas kipas itu duitnya warnanya biru, bre. Oke tak jaluk duitnya ya, bre. Tak rampas ya, bre. Setuju ora, bre. Tak rampas, bre. Saya minta dua puluh lima lagi saya yakin bisa, bre. Dua puluh lima lagi tak rampas, bre. Aduh, di anak si nyawer maning ngaporo ke? Koranana, ya wis. Nyong maju pahin. Lima puluh duit gending, oh duitnya gending ya? Kok duitnya gending ya? Ney, eh. eh. uh, nyokot, nasem, ngamis. Alo apa, ngayana gwi te, astogolo di, alo apa, apa duitnya kan duitnya kataan wibu sumpah, sumpahnya kan duitnya kataan wibu, jaluk wetak banting weh, riikan jaluk tu banting apa kepriwe, brewe, enak duitnya duitnya gending, eh iya enak, enak duitnya orang banting, orang cocok ya eh. ya, Allah, waduh waduh waduh, waduh waduh, waduh waduh, <gulanya> ya alamat ini penjurangan ini yang dikadali ini yang dikadali ini yang dikadali Allah wakbar asem setahun oke wis wis guyanannya wis guyanannya wis guyanannya wis aku minta oke teman-teman kita fokus oke terima kasih yang sudah hadir kita fokus teman-teman bismillahirrahmanirrahim dia udah mintain duit genting tadi ya sama teman-teman ini oke aku bakalan rampas duit ya aku bakalan rampas ya teman. teman stop pelancin la illallah Muhammad Rasulullah kita kita udahan dulu bercandanya teman-teman Assalamualaikum namanya siapa Mas Dek. Assalamualaikum namanya siapa Assalamualaikum kita coba ambil duitnya Pak kita udah deketin 30 cm ya teman-teman 1 meter Oke okay. kita ambil duitnya teman-teman kita coba rampas duitnya Allahu Akbar tapi dia bekasnya ada. Kita coba rampas, teman-teman. Saya yakin bisa bantu 1000 ya, Geng Lihat. Innalillahi matanya hitam banget, coba Kita ambil. Allah akbar. Sebentar. Allah akbar. Sebentar. lagi ini merinding bulu kuduk. Sebentar kita rampas dulu duitnya. Innalillah Allah Allah Allah akbar. Sebentar. Stopin lo Jim. Stopin lo Jim. Sebentar, sebentar, sebentar. Jim? Ada suara dari sini, geng Ada suara dari sini, geng Oke, nanti kita rebut lagi duitnya Duit gending nanti kita rebut, teman-teman Iya, ada ibunya Innalillahi astagfirullahaladzim Dawi wa Innalillahi Dawi wa Astagfirullahaladzim, minat Allah wakbar, innalillahi Subhanallah, subhanallah Subhanallah Kamu biungnya, suaranya masih di sini, wa Suaranya masih di sini, wa Innalillahi Allahu Akbar. Inalilah lah Suaranya masih di sini. Oke. Okay. Eh, ajarin tuh anak lu, ajarin tuh. Ajarin anak lu jangan suka nyuri or, nyuri duit orang. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Tampilin yakin. eh ada suaranya dari sini, pak. Ada suara. Teman-teman bantu ratakan like nya, Beng. Kita coba kasih pelajaran ini. Biung yang nggak tahu diri, nggak mau ngajarin anaknya anaknya suruh nyuri ini geng Allah aku Akbar liatin, liatin teman-teman cek gambar cek sinyal cek suara gelo gelo gelo gelo kocok dah seh coba raih anak kue mampu paham inal dahi inal dahi Allah Akbar ngintipi waduh waduh waduh bret ndak oke, okay. kita rebut duit ya, gue, duit gue, ya, kita rebut duit ya, yakin. gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, teman miring miring, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, Eh duit eh Halo, wakbar, cokot cokot cokot tembelak Ayo aduh rabies apa lagi titanus apa lagi aduh aduh allo akbar allo akbar titanus harus stop lagi akbar aduh yakin anjrit harus stop lagi akbar aduh duitnya kena geng bread aduh duitnya kena saya kata, tapi kayak nenyong titanus geng ya allah aduh aduh dicokot Oke, duitnya kena nyong, saya kata ibu. Aku aweh tuyul sepulebu, oleh duit saya kata ibu. Aduh, ya Allah, bionghe, tertembiling pengapuran yung. Oke, okay, berarti nyong odeh, empat ribu. Alis oke, okay. nyong empat ribu. Terima kasih. Aduh, sayang nyong di tuyul. Aduh, tetanu, savora gebret, Aduh, mampu, pak, yakin dem ya. Mampu, astagfirullah, ya Allah. Aduh, sebentar. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, minyak kayu putih, minyak kayu putih, minyak kayu putih. Aduh, mampu banget, Brad. Aduh, suket, ndike suket. Alah, koser, koser, aduh, gimana, rige suket, ke. Aduh, mampu banget, canggeng, Bacin lecit yakin. Aduh, mumpang lebih lebih he, tapi yakin. Aduh, bacin banget. Oke, yakin najis mugolato, ya, teman-teman. Kita harus mandi tujuh kali. Alabi, ah, ah, alabi ah, ah, ah, kancung. ah, ah, ah, ah, aduh ah, ah, ah, aduh ah, aduh. ah, aduh. ah, aduh. ah, ah, aduh nyong kudu junub. Aduh. Inyong asu kudu junub yakin. Mambu temblek banget. Innalillahi. bacin banget tangannya Astrobino Aduh. Ya Allah. Aduh. Badi 40.000 nyong. Aduh, cangkeme mampu banget. Tangannya mambu banget. Itu mulutnya aku ngerebut duit-duit ketemu Aduh. Ketemu sepesan maning tak junjung yakin. Ketemu satu kali lagi tak junjung. Lontong betak angkat kok, aduh, aja keroyokan bread, aja keroyokan bread, aduh, Mampu banget, tim tim aku wedangnya tengah lo tim, tim aku wedangnya tengah tim, jangan dihabisin, sumpah ke mampu banget kita tanus kayak Bayu sih kita tanus kayak bayang siap, aduh ya Allah, aku tuh masih pengen ngobrol sama tuyulnya malah biungnya wis horat terima oke kita panggil lagi Ben aduh ya Allah mampu banget kita kelapi di sini caketnya terkucil ya terkelapi lah bacin mampu banget tentongna aja tentongna mau mereka tega banget wadus topir <tuh>, oleh Alab, yung biung kepelarat yung topir lagi mampu banget tetanus yakin aduh Tuh, oke Banget. Blek. Aduh. Blek. Aduh, mampu, mampu banget ya, Aduh ya, putih, jir -jir. Aduh ngabus sebelah Ya Allah Aduh Udah mah gua yakin Aduh Yakin Minyak kayu putih dik, guys. Jangan kesung Aduh minyak kayu putih carry maning. Hai maning, aduh terima orang ora-ora sudah si badilah sawera 10 dollar halah Aduh ya Allah tangannya mampu banget stop ilmu eh badi patang pulew ding badi patang pule aduh aduh kondisi ngaso dingin kesel banget teman-teman, tuh -teman aduh suarane, eh nangis ya lo nasi nangis stop ilah jim Allahu Akbar ya alo manja lo peli. terima kasih mbak manja sultan ini geng sultan ini geng oke terima kasih aduh kok disit kok disit manja terima kasih sultan ini geng aduh. dolar ya lumayan telung bulu ebu eh, lah telung dolar ya lumayan aduh biung telung dolar berarti telung puluh telu ebu eh, dipotong YouTube dipotong YouTube sepuluh persen aduh ya wis 6.000 ya Brett Aduh wis lah ya loh aduh kesel jangan mengok-mengok Oke fokus manis Aduh mampu banget ya aku tuh atas tujuh rupa ya kembang tujuh rupa geng baunya bau banget teman-teman mampu banget yakin najis-najis megolado sumpah mampu banget Allah wakbar ada yang nangis ada yang nangis tuyul suara tuyulnya nangis geng duitnya dijaluk nyong tak balik nama neng tuyul Rika nyaluk duitnya ya. Mungkin tak wajah ribu kok. Tutu nangis. Yul. Tapi kok kayak suaranya biungnya? Ini kayak suaranya biungnya loh. Biungnya sih nangis. Oh, berarti tuyulnya jatah maring ring biungnya apa ya. Jadi tuyulnya mungkin kasih jatah sama ibunya bret buat beli nasi bread malah diminta tadi sama nyong ya bread pocong bukan tuh tuh, tuh. bantu pada tindak ba. Subhanallah Subhanallah subhanalloh bilah anjir hitam gede banget wa bapak aneh apa ya bread innalillahi bapak aneh apa bread ora terima ini bapaknya kayaknya enggak terima anaknya duitnya diminta sama nyong Oke, nyung majuin, Teman-teman saya minta bantu, bantu ya teman-teman saya minta bantu like-nya, mbak Saya minta tembusin 500, saya yakin bisa, mbak Innalillahi <laughs> wa laa Teman-teman, terangin layar HP teman-teman ya. Terangin layar HP-nya, Kontras dinaikin, mbak Di sini udah jelas banget. Subhanallah, irang gede banget. Kontras naikin, mbak Ini udah kayak acara sepak bola, udah terang banget, sumpah, liatin gede banget. Aduh, blur. Kita coba deketin 1 meter. Bukan biungnya sih Wa. Ini kayak lebih kepada bapaknya, Wa. Cek gambar, cek gambar. Majuin lagi, astagfirullahalazim. Innalillahi. Tapi rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birobbil nas min syarril waswasil khannas alladzii waswaisi fii minal Oke, ada dua Eh? Dia manggil, Wa. Dia tahu nama Nyong, Wa. Perika pintar teman, ha? Astag assalamualaikum. Innalillahi, rambutnya sampai tanah, Wak. Rambutnya sampai tanah, Wak. Ini cewek apa cowok? Sebentar aku periksa dulu, teman-teman. Saya minta bantu 50 lagi saya akan bisa 1.200. Saya yakin bisa bantu 50 lagi aku coba cek kelaminnya, Wak. Setuju nggak geng? Ini udah saya kunci, Wak. Setuju nggak teman-teman? Coba aku mau cek-cek cek itu, geng, cek kelamin, wa. cek kelamin, teman-teman saya minta bantu, bantu share lagi, teman-teman saya yakin bisa, geng, bantu 50 lagi saya yakin bisa, bantu like nya, wa. kita coba cek dulu, teman-teman, stop pelanjim kita majuin, sirolah, zatullah, sifatulah wujudulah falulah, la ilaha illallah, rasulullah, salamun kalamirahimahum tazul al mudrimun, oke, aku cek dulu kelaminnya dia, dia manggil-manggil terus, Wah eh. Dia Allah Akbar. Bajunya batik wah. Berarti cewek dia kayaknya cewek wah kita coba cek dulu. Ada neneknya enggak wah ya? Bantu 50 geng. bak siap. Bantu 50 geng. Coba yang blur, coba yang blur keluar dulu masuk lagi. Bantu kunci. Subhanallah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Salamun wa oke. Okay. Aku coba cek kelaminnya dulu teman-teman ada neneknya enggak ya? geng Oke. Okay pancingan oke okay, siap saya yakin bisa bantu 50 lagi pak alapiu asam Astagfirullahaladzim <laughs> Innalilahi Rika Bacin banget Anjir Astagfirullahaladzim Halo kabar Halo kabar Nyembur geng Geng nyembur Bacin mani Sekeluarga bacin banget Innalilahi Nyembur Astagfirullahaladzim nantang gelut bret Oke Nyong coba cakin ngobrol dulu malah nantang gelut bret Bantu 20 ya, lagi saya yakin bisa bret Innalillahi lillahi laq wa laq wa ta'ilabila Ini yang bukain mukanya ya Brett Alah biang Alah Aduh Yakin Aduh Orang tadi Brett pacin banget pacin banget sumpah Maulah Singgila sih betina Brett Ini betina Lihat Mulutnya endowar Mulutnya endowar asem Aduh, teman-teman pengen lihat mukanya enggak? Oke, siap. 1200, bantu 15 lagi, geng. Setopi lojim. Jumso pengen tips, kamburi pengen. Nyembura pora, geng. Nyembura pora. Eh, lanjut lanjah temen, rika. Lanjah temen, ha. Leleng, leleng, leleng, leleng. Ya Allah. Gede banget. Gede banget. Gede banget. Yakin yakin gede Nepal. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Tembelak langsung. Oke. Okay. Stop pelan-pelan. Uti-uti komel. uti mengingat di eh di lagi lagi lagi anak kita anak aduh sekeluarga Anak bapak nih, Jim di merat nanti, bapak. Kudik kudik umil, gede banget, telie yakin stopirola. Malah anak bojone anak bojone geng anak bojone, iya Allah Akbar, dia apa dia? Jim ini lagi, Allah Akbar Ilaha ilaha la di la itu Ternyata di sini kayaknya ada satu keluarga, geng. Betul. Di sini ada satu keluarga, teman-teman aduh tim monitor tim monitor geng tuh yule wisan Astagfirullah. <tip> bujone metu, bapak nih matuki tim timarin di Bali apa nyong diborak apa monitor maimun halusat saat malam maemon mau kamar fokus gending jangan jangan nyong diborak dewe kan iya jadi Tuyulnya itu punya ibu tadi kuntilanak dan tadi ada juga sosok kayak nenek-nenek ya teman-teman dan ternyata di belakang ada nya asem. Jadi di sini ada satu keluarga tuyul ya teman-teman, bapaknya genderuwo, anaknya tuyul, ibunya kuntilanak, asem. Aduh, aku untung 40.000, terima kasih tuyul. Asem. Alhamdulillah nggak apa-apa. Ya Allah, kembok nentap maning. Stop lo no Jim. Sings menang tu lima, sings level pertama ya, tuyulnya dapat banyak, sumpah, eh tuyulnya, duitnya dapat banyak, wa, duitnya dapat banyak, oke, aduh kemburuk banget kencot, Allah, waqar nangis banyak ucek ucek, Astaghfirullah Jibril, Innalillahi la khilaf walakuat okay, lebihlah, syukur lah, jatuhlah nyong coba cek, nyong coba sekali lagi, duit teh, bokan, nyakal duit, satu sewu, jaluk ya geng kena ngusangung yang maring rumah sakit Tayu, teman-teman. Oke ya, geng. Nyong juga butuh penggalangan dana, Bred. Tokek Tyul. Tyul bantu nyong, Yul, biar nyong bisa eksplor di rumah sakit Tayu, Bred. Oke ya, teman-teman. Silakan yang mungkin punya rezeki lebih, donasikan sedikitnya buat nyong. Allahu Akbar. Inyong njaluk maring Tyul, eh. Ya. Oke, siap. Stopin ajim. Oke, bismillahirrahmanirrahim, Yul. Jaluk duit e, Yul, ngusangung maring rumah sakit Tayu, Yul. Yul, saya ketahui kurang Yul, yakin kurang akeh, saya ketahui warna butulnya, warna yang meluk. Ini adalah hisahaya depan sumpah. Banyak apa geng? Asem. Seti Yul mau duitnya bawa duit, duit banyak, kok Tak rampok, bayanginnya kena, oh. Explore rumah sakit tayu ya. Jangan ketinggalan sama, gending misteri sama lain, Bread. Oke, Nyong juga pengen kesana lah. Yul. Oh, Yul. Duitnya ngonyong Yol. Yul. Yol, Sangune piratrot mahal bread satu channel itu harus sejuta lima ratus Halo akbar Tapi kalau sejuta lima ratus dibagi orang berapa ini seribu? Ya minimal urunan dua puluh ribuan buat nyong, <guluh> nyong bisa ikut ke sana bread. <guluh> ya aloh yol, sejuta lima ratus buat satu channel geng live di sana. Aduh, makasih sangune nyong detak bongkar kayak celengannya kena wis lah selengan macan yang kayaknya gede-gede kayaknya suliakeh oke okay. urunannya kena rongpulewan nanti <laughs> dikirimin di deskripsi nyong ya bret 1000 orang 20 ribuan berarti berapa 2 juta Oke okay, terima kasih panjang umurnya murah rezekinya amin yul wujud yul du tuyul tuyul nomornya wane pira bret WA nenyongan yang deskripsi bread nomor WA nomor rekening silakan teman-teman ada semua di deskripsi ya geng cek baik di situ mungkin teman-teman ada yang punya rezeki lebih mudah-mudahan alam membalas kebaikan kalian semua geng oke biar nyong juga bisa live di rumah sakit tayu bareng Gending Misteri dan juga apa namanya lensa goib oke teman-teman dan mungkin kalau nyong nggak ikut berarti nyong tidak ada dananya bread oke ya teman-teman karena live di sana mahal bread stopin jim yuk nyong jaluk maring tuh yol. Rika pada urunan sepuluh lewan ya bret Nomor rekening oke siap Itu di deskripsi nyong bret Nomor rekening teman-teman Nomor rekening di deskripsi nyong Nomor WA di deskripsi nyong Oke Terima kasih yang udah punya niat bantu nyong Panjang umurnya murah rezekinya Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan teman-teman semua Allahumma amin Tapi kalau pun nyong tidak jadi kesana ya nggak apa-apa Mudah-mudahan next time nyong bisa kesana ya geng Amin ya rabbalah alamin. Mungkin Tuhan punya rencana lain Oke Yol, Ditu yulendi. Ditu yulendi. rumah sakit Pati Bread dikondisikan mengkotak ampir. Nah, iya, sing masalahnya duit Twitter Bread sangune akeh. Oke, teman-teman, urunannya kena sepuluh hewan, masukin rekening nyong se sejuta lima buat ongkos ke sana ya, teman-teman. nanti nyong tak bobok celengan, disit nyong punya celengan gajah sama celengan kae. Oke, teman-teman, Allah akbar tapi nyong-nyong nyong tetep tuyulnya tegolet disit ini bret tuyulnya tegolet di ngimpok kena ngutambah-tambah tambah ya tuyul bagi duitnya dong 500.000 bret Assalamualaikum ya kodamul kodam ini kayaknya tim udah pulang semua ini nyong diburak ini geng stoppil wajim kepriwe ini geng lanjut apa bali bret tidak ada tim pantonya bret stoppil wajim durung tembus 4 d ya. Ya ora apa-apa dongane bae, Bred. Dongane bae, Nyong itu tidak pernah memaksa. Doa kalian itu luar biasa. Itu seandainya saja kalau teman-teman punya rezeki, kalau enggak punya enggak apa-apa, teman-teman ya. Oke, ini juga Nyong lagi genduk-genduk rasa ceritane. nyong lagi cerita sama kalian. Oke ya, geng. Aduh, Nyong kencot banget cerita teman-teman. Aduh, Biyong, mudah-mudahan Anda ada rezeki lebih. Stop pelancim, oke. Aku tak maring tim patuh di situ, cek ini Gending udah pada pulang apa belum Nyong juga kencot banget petengnya Aduh, ya allah, Ya allah. Oh telaka motor nyong gak jidok ye Aduh nyong ternyata sudah diburak Oke okay. Ya sebentar, nyong tak nyong ngombe di situ Amin, oke okay, siap, rusmi hati pulang aja Oke okay, sebentar ya, ini tadi soalnya Ada yang tanya rekening bahaya <laughs> Oke okay, nanti tak tutup sebentar lagi bet. Bahaya ini bak ada yang mau donatur oke brett nyong udah di parkiran ternyata motor nyong dewekan yakin durasi sini banget kepriwe brettu yuletak goleti maning. sebentar tak ngombe disit. aduh inalillahi itu tadi celengane wak celengane celengan gajah mongkotok bongkar stopi lagi. oh ya ya ya ya ya aduh mongkong mampir warung. malah ini maneng nyong Untungnya yeah, bread ya, yeah, bis bread. Jazko, oke okay, terima kasih teman-teman. Ternyata malam ini nyong badin empat puluh dari tuyul, nyong oke okay, terima kasih. Nyong kencot banget lah nyong orang sudah live dua jam lah ya bread. Pangapuran ya bread, renda. terima kasih kencot banget yakin buk nyong mak penyakitnya. Terima kasih kalian semua luar biasa tuyul. Nyong masuknya nemaninya kena ya Yul. Tak jaluki maning duitnya oke okay, terima kasih teman-teman sahabat semua pasukan gending misteri lensa apa namanya ya? kegawak elu teman-teman terima kasih yang udah bantu lagnya. Like pandosernya thank you kalian semua luar biasa teman-teman. Oke, okay, geng. Mohon maaf banyak kata-kata yang salah, ada yang benar datang. Allahu Akbar. Innalillahi bapaknya mencicil asto piro Orak beres, bapaknya ora terima duitu itu seluk nyong yakin, inalilahilah, kola wala kuata ila bilah, kola wala kuata ila bilah, oke okay, sebentar, nyong langsung kabur bayi beretan, kamu nanya beretan, aduh sebentar, nyong tak balik dingin, dinalilahilah, kola wala kuata ila bilah, sebentar, sebentar beretan, nyong tak nuruk nama tordingin nih, ya teman-teman, boconega muka yana boconega muk beretan. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, teman kamera nak carry brad ala kamera nak malah carry oke brad kamera nak malah kelalen oke teman-teman nyong -teman. ke Bali bae aduh astop anjing la ilaha illallah dadah assalamualaikum brad assalamualaikum assalamualaikum